Jumpa lagi di channel gua Dalam menggunakan mouse, kita tuh sering menghadapi berbagai masalah ya. Misalnya permukaan yang kurang bersahabat dengan mouse biasanya kaca. Atau baterai mouse-nya habis. Dan biasanya habisnya di saat yang sangat tidak menyenangkan. Atau dongle-nya hilang, rusak, atau tertukar. Nah, untuk tiga masalah ini, gue punya solusinya nih. Jadi, tonton terus videonya sampai habis. Mouse yang akan kita bahas kali ini adalah Logitech MX Anywhere 3. Dan berikut ini adalah 10 hal yang perlu lu ketahui sebelum mempertimbangkan untuk membeli mouse ini. Check it out! Nomor 1. Di dalam box. Di dalam box hitam yang tidak terlalu besar ini, kita akan mendapatkan unit mouse-nya, terus ada dongle. Ya, ini artinya mouse ini bisa bluetooth atau uh, menggunakan dongle. Lalu berikutnya ada kabel USB-C. USB dari A ke C itu untuk charging. Lalu terakhir ada buku petunjuk dan dokumentasi. Nomor 2, Dimensi dan Warna Mouse ini memiliki ketebalan 34,4 mm, lebar 65 mm, dan panjang 100,5 mm Sedangkan bobotnya sendiri terbilang ringan di 99 gram saja Ditawarkan dalam tiga varian warna yaitu hitam, putih, pink, dan juga ada satu varian khusus buat Mac yang berwarna putih. Dari ukuran dan beratnya, mouse ini uh, ringan dan ringkas ya untuk dibawa traveling. Cocok banget nih untuk yang sering traveling. Tapi mungkin ukurannya yang kecil itu akan cukup menyulitkan buat pemakai yang bertangan besar. Nomor 3. Bahan dari sisi bahan, mouse ini menggunakan plastik yang cukup solid, ya, jadi kelihatan uh, mewah gitu ya. Di sisi sampingnya juga dikasih grip silikon agar tidak licin. Dan yang paling istimewa adalah scroll wheel-nya yang terbuat dari bahan metal mengkilap ya, kayak stainless steel gitu, dengan gerigi-gerigi kecil, jadi uh, enak untuk digunakan, dan juga feel-nya tuh benar-benar nggak murahan, feel-nya benar-benar mantep, feel-nya mewah. Nomor 4, baterai. Mouse ini menggunakan baterai internal sebesar 500 mAh yang di-charge melalui port USB-C yang ada di ujung depan mouse. Dari 0 sampai full itu butuh waktu 2 jam dan satu kali charge bisa bertahan sekitar 70 hari, tapi jujur gue belum nyoba sampai 70 hari ya. Nah, yang enak kalau dalam keadaan kepepet kita bisa ada fitur namanya quick charge itu dia dalam uh, charge 1 menit itu bisa dipakai untuk sekitar 3 jam ya lumayan banget ya untuk kepepet gitu ya kalau udah lowbat tapi mau meeting nah udah quick charge aja 1 menit itu bisa dipakai untuk 3 jam nomor 5 rasa penggunaan Dari dimensinya, mouse ini jelas nggak bisa dibilang besar, tapi juga nggak terlalu kecil. Sehingga buat gue yang tangannya lumayan gede sih cukup nyaman, tapi itu balik lagi ke cara kalian masing-masing megang mouse ya. Karena ada yang digenggam, ada yang cuma pakai istilahnya fingertip. Jadi itu juga balik lagi ke preferensi dan cara pemakaian masing-masing. Nomor 6 segala permukaan jadi sesuai dengan namanya ya MX Anywhere mouse ini gue udah coba di berbagai permukaan sih mulai dari kayu terus uh, plastik sampai uh, beton sampai kaca semuanya bisa lancar aman tanpa gangguan sedikit pun jadi sesuai ya dengan namanya ya, ini MX Anywhere jadi bisa diharapkan untuk digunakan di berbagai kondisi ya dan so far sih belum sampai ada permukaan yang bikin mouse ini nggak responsif atau kursornya lompat-lompat nyaman sekali dan konsisten nomor 7 magnetic scroll wheel nah untuk scroll wheelnya Biasanya kan kalau mouse tradisional itu scroll wheelnya dia secara mekanik ya diatur ada rasa ceklek, ceklek, ceklek, ceklek sehingga kalau kita pakai kayak di Excel gitu, ketika kita scroll dia akan turun satu sel atau satu row, satu row, satu row gitu ya. Nah kalau dia itu tahanannya itu dibuatnya secara magnetik. Gunanya buat apa? Nah kalau kita uh, lagi pingin presisi, kita bisa tuh turun satu row, satu row, satu row. Tapi gimana kalau kita lagi pingin turun beberapa rules sekaligus kalau dia uh, pakai yang mekanik tentu repot ya Nah, jadi mouse ini dia ada uh, sorry bukan mekanik dia ada magnetic scroll wheelnya Yang kalau kita scroll pelan dia akan presisi tapi kalau kita scroll kenceng dia juga akan ngebut scrollingnya ke bawah bisa uh, sekali scroll itu bisa ratusan baris contohnya kalau di Excel Jadi sangat praktis ya presisi bisa ngebut bisa sesuai kebutuhan nomor 8 jumlah tombol klik kiri klik kanan klik tengah pakai scroll wheel lalu ada tombol multifungsi lalu ada lampu indikator Nah, beralih ke bagian samping Ada tombol samping satu dan tombol samping 2 Oke, berikutnya kita pindah ke bagian bawah Dari alat ini ada switch on off Lalu ada sensor dari mouse sendiri Dan ada tombol untuk pemilihan pairing Dari semua tombol tersebut ada empat yang bisa di custom yaitu klik tengah, tombol multifungsi tombol samping 1 dan tombol samping 2 sebelum melakukan customisasi lo harus sebelumnya download dulu aplikasi logitech option dari websitenya logitech gratis nomor 9 multi koneksi jadi kita bisa menggunakan mouse ini atau pairing mouse ini ketiga perangkat yang berbeda ya, dengan menggunakan uh, tombol pemilihan pairing di bagian bawah mouse. Jadi kalau gue sendiri semake yang nomor satu itu untuk mouse uh, untuk dipakai di laptop kantor, nomor dua itu untuk di laptop rumah, dan yang nomor tiga itu gue pakai buat iPad gue jadi ketika kita ganti-ganti uh, device kita nggak perlu ganti-ganti mouse juga sih kecuali device nya mau dipakai barengan ya itu beda perkara ya nomor 10 harga pada saat dirilis di sekitar bulan Desember 2020 mouse ini harga resminya itu 1,5 juta tapi sekarang Ditawarin di official store Logitech di topet ya, harganya itu Rp 999. 1 juta balik Rp 1. Nah kalau gue sendiri sih belinya waktu itu harganya Rp Untuk link pembelian bisa lihat di deskripsi ya. Balik ke pertanyaan awal, worth it nggak sih pakai mouse ini? Itu kembali ke lo semua sesuai nggak bisa mengadaptasi kebutuhan lo nggak? Kalau buat gue sih, jujur, worth it, dan gue happy banget ngebeli mouse ini. Thank you udah nonton video ini sampai selesai. Ditunggu like, subscribe, dan komentarnya. Sampai jumpa lagi.